kita langsung saja mengambil kartu kesehatan kepada seorang cancer di bulan Mei tahun 2020. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang cancer di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir, pekerjaan, bisnis, dan usaha seorang cancer di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020. Oke, jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020. Pertama, kartu support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, kita kemudian mengambil kartu support energi kepada keuangan. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada hubungan asmara. Oke, jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan atau punya memperkuat suatu ramalan Cancer di bulan Mei tahun. 2020 Oke, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama kita akan membuka kartu kepada seorang cancer tentang kesehatan. Kartunya adalah two Swords ataupun dua pedang. Secara umumnya two Swords itu diartikan tentukan pilihanmu dan mulailah melepas keraguan. Jadi di sini kesehatan seorang cancer di bulan Mei tahun 2020 stabil-stabil saja. Namun di sini yang menjadi patokan ataupun fokus kepada seorang cancer agar memperbaiki di beban pikirannya, di sini seorang Cancer dihadapkan sebuah pilihan yang sangat rumit, sehingga itu akan menjadi beban pikiran kepada seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020. Secara fisik seorang Cancer tidak apa-apa dan kesehatannya baik-baik saja, namun di satu sisi seorang Cancer dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat untuk ditentukan oleh seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020, sehingga menjadi beban pikirannya ataupun beban mentalnya di bulan Mei tahun 2020 dan support energi yang didapatkan oleh seorang cancer adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan adalah seorang wanita dewasa jadi di disini terlihat jelas bahwasanya support ataupun motivasi serta dukungan yang penuh yang didapatkan oleh seorang Kaiser dari seorang pasangan Di sini pasangan akan memberikan masukan kepada seorang cancer untuk melangkah dan mengambil keputusan yang lebih bijak di bulan Mei tahun 2020 sehingga mengurangi beban pikiran yang dialami oleh seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020 dan untuk kartu keuangan seorang Cancer di bulan Mei adalah three of pentacle three of pentacle ataupun tiga koin itu secara umum diartikan keuangan sudah mulai membaik dan seorang Cancer akan membuktikannya dan memperlihatkannya kepada Lingkungan sekitar dan orang-orang terdekatnya di sini juga kelihatan bahwasanya keuangan seorang kanker di bulan Mei tahun 2020 sedikit meningkat dan mulai membaik, sehingga seorang kanker bisa melihatkan kepada orang-orang di sekitar dan bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar serta orang yang dicintainya. Di sini juga kelihatan keuangan seorang kanker akan membaik di bulan Mei tahun 2020, dan support energi yang didapatkan oleh seorang kanker kategori keuangan adalah. King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seorang pria dewasa ataupun pria yang sudah matang pikirannya. King of Cup di sini bisa dikategorikan sahabat rekan kerja serta orang yang lebih senior dari seorang Cancer. Di sini, seorang Cancer mendapatkan motivasi dan masukan kepada seorang Cancer agar memperbaiki keuangannya di bulan Mei 2020. Dan seorang Cancer berhasil memperbaikinya sehingga Cancer akan menunjukkan kepada orang tersebut bahwasanya keadaan keuangannya sudah mulai membaik dan di sini motivasi ataupun dukungan yang diberikan oleh seorang pria tersebut akan mendukung penuh kepada seorang cancer untuk memperbaiki keuangan yang lebih bagus kedepannya dan untuk kartu-kart seorang cancer adalah 6 of 1 ataupun 6 tongkat secara umum 6 of 1 itu diartikan pencapaian kemenangan jadi untuk karir seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020, karirnya akan meningkat ataupun setingkat menaik di level sebelumnya. Jadi di sini kelihatan seorang Cancer akan mendapatkan sebuah karir yang lebih cemerlang ketimbang sebelumnya di bulan Mei tahun 2020. Itu didukung dengan suatu kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh seorang Cancer dengan membuka suatu usaha sampingan sehingga seorang Cancer karirnya akan lebih bagus di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang cancer adalah page of cup. Secara umum page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini dikategorikan kepada seorang cancer, akhirnya akan menaiki meningkat satu tingkat dari level sebelumnya sehingga di sini seorang anak akan ikut berbahagia dan memberikan senyuman serta motivasi yang positif kepada seorang cancer dan menimbulkan kebahagiaan hati dari seorang cancer tersebut kepada seorang anak dan untuk kartu hubungan asmara seorang cancer adalah 4 of cup ataupun empat piala secara umum 4 of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungannya secara jernih atau mempertimbangkan hubungannya lebih bagus lagi jadi di sini kelihatan bahwasanya di bulan Mei tahun 2020 seorang cancer perlu mempertimbangkan dan menimbang kembali hubungan asmaranya kepada pasangan, dan cancer perlu melihat kekurangan dan kelebihan dari seorang pasangan, sehingga di bulan Mei nanti, seorang cancer tidak keliru dalam memilih seorang pasangan. Di sini, kategori hubungan asmara itu mencolok kepada seorang cancer yang dikategorikan belum menikah, jadi di sini seorang cancer juga bisa dikategorikan seseorang yang sedang memilih pasangan, ataupun seseorang yang sedang bingung, untuk memilih pasangan, itu didukung dengan kartu Two of Swords, ataupun menimbang dan memilih seorang pasangan. Jadi terjawab sudah di sini yang menjadi beban pikiran seorang Cancer di bulan Mei tahun 2020 yang mengakibatkan kesehatannya menurun adalah ia sedang bingung di dalam suatu memilih pasangan ataupun menimbang hubungannya kembali bersama pasangan. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Cancer adalah Knight of Swords Knight of sword, itu secara umum diartikan seorang pria yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun di sini tidak lain dan tidak bukan bisa dikategorikan seorang sahabat orang terdekat ataupun lingkungan sekitar di sini seorang cancer akan bercerita kepada pria tersebut tentang hubungan asmaranya sehingga pria tersebut akan membantu seorang cancer di dalam suatu hubungan asmara dan memilih pasangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 jadi di sini kan support energi yang diberikan oleh seorang tersebut akan menunjang hubungan asmara seorang cancer lebih bagus ke depannya. Dan untuk kartu kesimpulan seorang cancer adalah the lovers. The lovers secara umum diartikan percintaan ataupun sesuatu yang berjalan dengan baik. Jadi di sini sangat sudah jelas terlihat bahwasanya kesehatan seorang cancer di bulan Mei tahun 2020 Memang baik-baik saja, namun di dalam beban pikirannya, ia sedang bingung memilih antara dua pilihan. Tidak lain dan tidak bukan adalah pilihan untuk memilih seseorang yang menjadi pasangannya. Dan di sini dukungan ataupun support energi yang dapatkan oleh seorang cancer dari seorang pasangan untuk bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan The Lockers di sini jelas menandakan bahwasannya, pilihan yang akan dilakukan oleh seorang cancer di bulan Mei tahun 2020, adalah memilih seorang pasangan ataupun memilih perciptaan di sini didukung dengan kartu the lovers dan selanjutnya kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang cancer di sini terlihat jelas keuangan cancer akan membaik di bulan Mei tahun 2020 dan ia akan menunjukkannya kepada semua orang ataupun lingkungan sekitarnya itu didukung dengan king of the cup ataupun seseorang yang sudah matang pemikirannya sehingga memberikan masukan kepada seorang cancer untuk memperbaiki keuangan di bulan Mei tahun 2020. Dan di sini the lovers menandakan keuangan ataupun usaha yang dilakukan oleh seorang cancer untuk memperbaiki keuangan itu berjalan baik dan berjalan mulus. Itu diartikan dengan tanda kartu the lovers. Dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan kartu kartu seorang cancer terlihat jelas di sini juga Kemenangan karir ataupun kenaikan karir yang didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Mei menaiki satu tingkat level, dan di sini seorang Cancer membuka usaha sampingan sehingga akan lebih berjaya lagi di dalam suatu karir. Dan di sini, yang mendapatkan senyuman ataupun respon positif dari seorang anak yang tidak lebih usianya dari 15 tahun, dan di sini menunjukkan bahwasanya perjuangan ataupun usaha yang dilakukan Cancer untuk menunjang karirnya lebih baik itu akan berjalan baik dan di sini kelihatan bahwasannya kasih sayang dan cinta dari seorang anak akan diberikan kepada seorang cancer di bulan Mei tahun 2020 itu dikarenakan karir yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu asmar kita gabungkan dengan The Lovers itu menunjukkan seorang cancer perlu menimbang kembali di dalam suatu hubungannya agar mendapatkan hubungan yang lebih bagus lagi dan itu didukung oleh seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan pria tersebut memberikan dukungan dan motivasi Di sini tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat seorang cancer sendiri dan di sini jelas terlihat bahwasanya hubungan asmara ataupun percintaan seorang cancer melalui proses tahap pemilihan ataupun seorang cancer sedang memilih seseorang yang akan ia jadikan pasangan ke depannya itu berjalan baik ataupun berjalan mulus dengan kehadiran seorang kenaik Oxford untuk mendukung hubungan asmara cancer yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang cancer di bulan Mei itu berada di angka 2 23 36 46 dan 79 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan cancer di bulan Mei tahun 2020 semoga bermanfaat ingat like comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya